so guys balik lagi react kita langsung saja CC Piratenya yang mana ini kita ambil uh, CC harian yang di mapnya ini adalah desert De uh, desolate desert ya dan uh, resiko yang gua ambil ini seperti ini dan mungkin sekarang udah hari ke-10 ya ya hari 10 mungkin kalau salah tolong komentar aja di bawah dan btw itu next event katanya itu uh, map eh map pula event rerun skadi dan granny ya aduh, wadah udah gak tau lagi dah itu map di, eh map atau event di sini ini, event di aknep uh, server global ini gua nggak ngerti lagi dah. nomor empat empat gue pikir itu map uh, eventnya itu ya obsidian festival. padahal, padahal itu obsidian festival itu yang pertama kali riran itu ya. berarti kagak ada ton ini ya. si thor itu tidak ada datang. Oke, okay, di sini ini kalian harus mata kalian harus jeli dan cepat refleks ya. Intinya seperti itu. Eksia, Engo. きっちり、 ya setelah itu. Oke. Okay. Okay, mantap. Nyari saja, boy. に<音声> Oke, okay, langsung Oke, okay, dan sisanya adalah ini juga. Oh my god Oke okay, tetap berhasil Oke okay. Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye